Halo Bro ketemu lagi di channelnya simoni kita kali ini akan lagi main Ragnarok online yang jelas sih ini adalah game yang memang cukup seru walaupun memang banyak orang bilang katanya <laughs> uh, enak dimainin free-to-play ya maksudnya ramah tapi menurut gua sih malah kagak di level 55 ini gua sampai bingung ada tiga loadout yang gue pakai untuk berbagai jenis variasi dari status gua dengan equip apa adanya ya bro ya jadi teman-teman uh, juga bisa ikutin rekomendasi tapi menurut gua kalau memang equip kalian biasa putih ataupun dapat seadanya uh, kalian coba aja untuk kelas uh, blacksmith ini ataupun asalnya dari merchant ya untuk job pertamanya ini kalian harus lebih memikirkan daripada uh, cash delay ya cash delay yang memang skillnya itu agak lambat dengan damage yang rendah jadi banyak blacksmith yang pakai akhirnya bukan one handed tapi two handed. Padahal itu jelas kalau mau dipakai solo farming itu adalah bocor, ma Bro. Lu nggak akan sanggup untuk melawan monster satu level di atas kita. Apalagi monster di atas level 55 itu sangat sakit, Bro. Ini gue equip udah sampai separoh separoh gini. Gue apa combine e, dari kartu yang gue punya juga. Kebetulan ada haste yang memang sangat ngebantu banget untuk ngurangin dari cd-nya ya, case delaynya. Kemudian ada beberapa skill yang memang gue nggak ambil untuk skill pasifnya dan ternyata itu adalah fatal ma bro. Jadi teman-teman kita sharing aja, gue nggak mau menggurui tapi yang jelas sih ini adalah pengalaman gue. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Nah kita coba ya masuk uh, di piramid yang memang terkenal momonya galak-galak bro. Di spring ini kita akan ngelawan Morok yang jelas sih. Uh, lu harus bener-bener udah siap Kalaupun memang ada party sih ya bersyukur aja Karena kalaupun uh, dimasukin ke dalam full party seperti ini Itu pasti aman-aman aja bro Cuman kita ngedapetin damage-nya sangat kecil Di antara teman teman yang lain Daripada Job Hunter ataupun Paladin ya Yang pasti sih lu harus bener-bener pinternya satin Gimana caranya equip kita yang apa adanya Yang memang kita adalah basic pemain kasual ataupun free to play E, bisa bersaing gitu loh karena e, kalian bisa perhatikan sendiri dan kalian rasain sendiri XP yang kalian dapat itu akan sangat rendah dan dropannya pun kita dapat kebagian yang sedikit entah gimana caranya ini untuk sistem pembagian drop rate nya ya yang pasti gua rasa sih berat e, nah ini gua setting juga untuk e, apa namanya ngerendahin cost delay jadi diturunin levelnya karena sangat berpengaruh besar walaupun damage nya juga turun Ya mungkin masih bisa bertahan ya Status seperti apapun kalian eksperimen Kalau memang di dalam party menurut gue di game ini tuh aman-aman aja Walaupun kalian punya equip cacat kayak gue Dan yang pasti sih usahain kalian punya tambahan OPT nya dari set set armor yang kalian pakai Ini gue bandingin aja ya sama yang pakai one handed untuk uh, si blacksmith Dia itu uh, equipnya putih semua Dan dia itu memang bener-bener lebih fokus terlihat banget pola permainannya berbeda dengan gua yang memang seneng ee, solo farming. Dia itu lebih fokus dari pada kartu. Berarti dia ngambilin dari misi COC-nya itu adalah kucing ya, Bro ya, bukan perempuan yang memang buat jual equip poinnya. Tapi dia lebih ke arah kartu. Ini sangat baik sekali e, cuman menurut gua dia hanya bisa bermain dalam party dan ini bukan gaya permainan gua kalau terus-terusan seperti itu nggak akan dapetan dropan-dropan yang memang sangat rare totonnya seperti kartu ya yang sering gua dapetin pada saat gua main cuman double cuman berdua nah e, teman-teman semua juga pasti paham untuk masalah detail statusnya e, gua dengan blacksmith yang one-handed hanya beda e, P attacknya itu 300-an 200 sekian lah ya dan memang untuk HP-nya dia beda 30k dengan gua. Itu udah pasti di 70k HP e, di monster level 57 ini ya. 56 ya Morok ini ya. Ini lu pasti udah mati e, di di berdua aja di level 57an monster ini lu pasti mati. Ini gua buktiin aja. Gua pakai e, status yang gua pakai dengan equip yang seadanya walaupun separuh- separuh ya. separuh bajunya Equip putih dan e, ring dan talismannya equip biru nah, Cuman ada sedikit yang pengen gue penasaran Gue pengen reset ini Gimana caranya gue apakah berdampak atau enggak Kalian tonton aja sampai beres biar paham e, Gimana kalau skill pasifnya gue aktifin semua dan dimaksimalin Sedangkan skill untuk hitnya yang aktif itu gue sesuai dengan cast delaynya Jadi Jadi Uh, sampai saat ini sih gue rasa di level 55 gue untuk status yang dipakai uh, aman-aman aja ya Cuman boros dari pot dan gak mungkin gue terus-terusan beli bulak-balik kota hanya untuk ngambil pot Sedangkan gue sering, sering AFK-in ya uh, Karena memang susah banget di levelingnya tanpa ada Odin lu kayaknya useless banget lah Oke okay, kita reset skill point memang ada stick yang memang dapat gratisan dari quest kemudian Uh, gua coba juga untuk mempelajari beberapa poin yang memang nggak pernah gua ambil sekarang kita buktiin aja kita ambil Midas touch ini sebenarnya uh, skillnya bagus itu Midas touch tapi nggak akan gua maksimalin karena emang itu agak-agak pemborosan juga ya karena ngeluarin Jenny nah ini untuk uh, cardnya gua cuman ambil level 1 aja jadi pasti kapasitas kargo gua akan turun drastis bro jadi nggak bisa banyak-banyak bawa item uh, kemudian untuk crazy uproar itu udah pasti harus maksimal karena gua mau pakai skill statusnya nanti untuk kapasitas jerk ya bro ya e, kemudian e, satu lagi yang harus kalian ingat untuk skill blacksmith ini e, untuk weapon research itu harus maksimal ya bro ya gua lihat beberapa kali para sultan mengajarkan di beberapa youtuber kondang itu gua coba praktekin gambar berfungsi karena memang equip kita tuh standar equip standar tuh gak masuk kalau para sultan yang ngajarin tuh bingung gua makanya jadi gua coba aja sharing sama kalian ini loh yang equip gua dapat seadanya yang memang benar-benar murni free to play nah untuk status weapon perfection ini memang harus maksimal biar berasa banget dan udah jelas gue ngorbanin hammerfall ya Hammerfallnya nggak dimaksimal padahal itu enak banget untuk stunnya pada saat party Tapi pada saat solo lu repot Karena posisinya e, delaynya lama hampir 18 detik itu cukup e, membahayakan ya Pada saat diserang 2 atau 3 momon yang di levelan 57 Oke gue setting aja sta, e, apa e, shortcutnya Ini mungkin berurutan aja ya Pertama dari buff kemudian baru skill hitnya satu persatu dan mungkin pasti ada bolong nih karena ada beberapa skill aktif yang gua matiin. Jadi skill yang pertama basic bawaan ya dipakai aja daripada nggak e, mubah ya daripada nggak dipakai. like utility oke, okay. nah ini skill hit juga ini lumayan ngegebok pakai kereta ya. <laughs> oke, okay. udah kita tester lagi ya bro ya. Eh, uh, makasih buat teman-teman yang udah mampir dan jangan sampai lupa like and subscribe ya, bro. Ya, kalau nggak keberatan, jadi langsung di TKP kembali. Si Marduk ya, bukan Molok ya, lupa gue. Si Marduk ini kampret dia tuh, bro. Dia ada skill api dan gue udah aktifin juga untuk ngeredus 20 untuk damage diterima untuk fire ya apakah berpengaruh banyak atau enggak ya gue juga belum tahu ya karena beberapa kali gue coba dari awal bermain gue ngikutin rekomendasi itu nggak eh, ngefek banget ya untuk pola permainan eh, gue pada saat eh, satu bulan yang lalu ya gue main baru satu bulan setengah ini berarti. ya lumayan lah menurut gue ini masih masuk lah cuman nah itu kebayang lu kalau misalkan nggak pakai tameng dan pakai two-handed skill yang barusan jarum-jarum dari langit itu sakit itu hilangnya gua hampir 30.000 dua kali dihajar gitu kayaknya nggak akan keburu nge, ini ya ngepot ya ngepot uh, HP itu pasti mati itu darah 70.000 nah ini pun gua agak kurang bagus nih ada yang bermasalah berarti ada yang salah otomatis gua harus perbaikin juga coba mengkaji ulang untuk masalah statusnya berarti dari status coba gua repair. nah kebenaran ini e, kalau berdua kalau berdua ini ada kebenaran hunter ini job yang paling cocok untuk kalian duet ya pada saat e, bermain menggunakan blacksmith. walaupun pit gua cacat gitu kan karena emang gak diisi juga karena posisi standar untuk rekomendasiannya itu cukup strength agility dan luck ya untuk jerk ya untuk untuk, untuk hitter Uh, nah, memang uh, gue harus coba perbaikin apa yang harus di ininya ya, harus diubah sedikit. Menurut gue sih nggak akan beda jauh ya, perkiraan gue nggak akan beda jauh. Oke, okay, kita buktiin aja. Uh, yang barusan berarti gue fit nggak akan ngisi ya, fit itu dikosongkan uh, dengan sisa poin yang terkumpul. Kalaupun di-reset di level 55 ini Ini adalah 444. Nah, si Jack ini menyisakan sisa 5 poin itu nanti bakal gua masukin ke str aja nah ini statusnya jadi kalian kalau misalkan hastenya rendah sepertinya kalian harus oprek dari masalah uh, status untuk lucknya ataupun dari uh, apa namanya dari standar rekomendasiannya kebeneran ya gua udah lumayan di atas 200 sih karena memang pakai kartu <laughs> Oke okay, ini dia kalian kalau misalkan kargonya hanya level 1 alias cuman standar bawa asal punya kargo ya ininya akan uh, susah ya kalau banyak barang jadi kalian harus kurangin lagi pengambilan barangnya Oke okay, gua tester untuk sekarang kayaknya memang lebih sedikit mending lebih sedikit mending jadi kalau ibaratnya kendaraan itu ini adalah kendaraan matic ya bro ya jadi naik gasnya tuh perlahan lah jadi level-levelnya tuh nggak langsung naik ke gigi satu ke gigi dua pada saat lo leveling tuh uh, naikin status ya jadi Kayak refine plus 1, plus 2, plus 3 itu sangat sedikit gitu untuk naikin kena status berpengaruhnya Jadi kalian harus agak bersabar dan memang minimalnya untuk equip putih kalau kalian pakai setnya itu harus plus 6 Kalau mau masuk di tempat-tempat seperti ini Dan equip biru minimalnya plus 3 karena e, apa e, perbandingannya itu adalah sama Mbak Bro jadi ya kalian cepat berusaha aja lah untuk dapetin equip equip. kalau bisa gue nggak rekomendasiin untuk tetap bertahan di equip putih banyak yang bilang oh equip putih bagus gini gini gini iya kalau misalkan memang lu ada supportnya dari OPT yang kalian punya dari kartu terus dari armor yang kalian pakai gitu kan eh uh, uh, apa namanya Mungkin itu bisa sedikit berdampak, tapi yang gua rasain gua sampai dicampur-campur seperti ini bukan apa-apa. gue udah coba juga. Ini di level 50-an lu nyonyor pakai kue putih kalau mau solo farming ya, Bro ya. Nah, kecuali kalau party ya party emang enggak usah dioprak-oprek juga. Ada yang nggak cuman plus 2 doang rata nggak masalah kok kue putih gitulah kalau memang ini. Cuman chance peluangnya untuk dapetin barang rare ya mungkin lu kecil gitu loh. Nah ini kan seperti OPT-OPT Damage stack. ini sangat perlu banget kerasa sama gua gitu Begitu gua farming dilepas gitu AFK-in Jadi ya itu adalah salah satu catatan gua makanya bener-bener butuh Untuk uh, set armor yang lebih baik tuh uh, di atas warna putih Oke okay, sekarang gua mau coba ini uh, untuk uh, settingin uh, bareng si Price ya Price gue ini malah lebih GG dia lebih TB walaupun HP-nya cuma 83 ribu ya bro ya tapi dia punya party dev dan M nya yang cukup tinggi di atas 500 jadi ya sudah paling dia yang akan TB in gue dan gue yang jadi hiternya semoga bisa berjalan lancar ya bro ya karena kemarin tuh nggak tembus kebenaran dapat kartu gratis juga dari event kalian ikutin aja gue dapat kebenaran untuk dolnya itu untuk lunatic M attack untuk price-nya dan untuk si Blacksmith ini partipen doang. Sebenarnya gue pengennya party attack ya bro, <laughs> petek ya. Oke okay lah, nggak apa-apa. Yang lainnya nggak beda jauh, mirip-mirip. Gue memang kebenaran dapat, makanya dua cat ini dirawatin ya karena memang. Paling terbaik untuk kelas pre-to-play. Ataupun gaya pre-to-play yang gue gitu Ini yang maksimalnya untuk sampai level segini ya. Sampai level 55. Dan mainnya beda 2 minggu. Tapi si price ini bisa ngejar level yang gue pakai Untuk blacksmith dari awal. Berarti kan bisa lo kalkulasiin sendiri ya. Perbandingannya. Blacksmith itu gak gampang mainin ya. Dan biayanya juga kalau pengen bagus ya mahal banget. Malahan lebih mahal dari yang lain mungkin ya. Untuk. Uh, melengkapi semuanya karena harus rata. Kalau hunter mungkin baunya yang harus bagus, cuman tapi itu juga mencukupi mewakili. Tapi kalau blacksmith itu semua termasuk uh, ininya apa namanya uh, armor um, uh, uh, apa ya, Equip seperti ring dan talismannya juga harus oke. Okay. Nah, Kita tes aja. Nah, ini kan nggak bocor nih gua nih tapi segitu ini ketolongin adanya adanya si price ini mungkin settingnya kalau kalian memang duet dengan teman kalian menggunakan price ya lu dia jadiin leader aja jangan lu yang leadernya otomatis nanti sasarannya bisa langsung ke si Apost atau ke si price. nah efek efek avi skill yang dari monster ini tuh bener sangat sakit bro. lu mental. <laughs> jadi saat mau skillnya dipakai tuh tiba-tiba lu mental akhirnya skillnya hangus. <laughs> oke okay. nah ya ini udah anteng lah ini kalau mungkin statusnya seperti ini ya mungkin inilah maksimalnya dengan kondisi equip apa adanya yang salah eh, kalian dapetin dari awal ya dari awal bermain ya Yeah. Gue memang bukan typical orang yang main ambil beli main ambil beli Karena yang namanya free to play mah ya berarti kan harus dapat sendiri ya bro ya <laughs> Jadi ya sudah sedapatnya aja Dan untuk equip equip yang gue butuhkan sekarang ini adalah senjata Ini belum ada yang jual untuk equip birunya Itu harus PO Ya moga gue harus nyari lagi gacha lah Pengen sebenarnya sidewinder ini gue dapetin kemarin Pengen dicolokin Tapi uh, gue mikir sih karena yang... Uh, Win hack ini udah gua pakai dua-duanya. Kartunya gue dapat hornet, uh, ama giant liar ya. Uh, nantilah, kalau dapat ekor biru, berarti target gue tuh satu-satunya cara ya. Gua harus dapetin satu set tamengnya warna biru dan senjatanya gue harus warna biru karena dari awal udah separuh-separuh gini. Uh, Di beberapa kali nggak maksimal. Oke okay, itu aja yang bisa gue informasiin dan keasikan tersendiri dari game ini ya Untuk membuang jenuh pada saat Odin lu abis ataupun lu farming ngaco ya Atau status yang cacat kayak gue ya paling jualan ya Jualan lah makanan sebanyak-banyaknya ya Peace fillet ini gue hasilin setiap hari itu dapat 10k Oke okay, thanks for watching don't forget untuk like and share and subscribe nya ya bro ya Thank you dadah bye bye